Oke, okay, teman-teman, kali ini kita selesai mereset HP Oppo A5 2020 ya. Di sini kita akan berbagi trik untuk bypass akun FRP atau akun Gmailnya. nya Kita tunggu dulu sampai loading. Kita koneksikan wi nya dulu. <San> Oke, ya, kita persiapkan SIM yang sudah terkunci pin Coba langsung kita keluarkan dulu tempat ke SIM-nya, ya. Oke, okay. jangan lupa, HP-nya kita set dulu, ke masuk ke menu jaringannya, minta PIN, lalu kita keluarkan lagi kartunya, ya. Oke, okay, itu muncul, kita tarik ke bawah, ambil di pengaturan. kemudian kita kita tambah bahasa dulu Kendaraan riset ternyata ada di sini. Riset pabrik ya, hapus semua, hapus semua, hapus semua. Tunggu sampai selesai. Oke okay, sudah masuk di menu ini ya Langsung kita coba Masuk setup ke menu Layar tampilan awal ya Kita skip nanti saja nanti saja nanti saja terus dan mudah sekali ya guys tiada kesulitan yang berarti selamat mencoba rekan-rekan salam sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh